Saya sebagai anggota Sat Brimob Polda Metro sangat mendukung BNN dan jajaran Polda Jati memantau dan meringkus meringkus ini nyambek karena nyambek ini enggak jelas. Komentar yang sangat luar biasa sekali dari seorang netizen yang katanya sebagai anggota Sat Brimob Polda Metro. Kalau da Metro berarti Metro Jaya lah jadi gini nggak apa-apa kalau seorang netizen mencurigai saya seorang pemaket nggak masalah yang penting jangan dicari-cari kesalahan saya itu yang pertama yang kedua seandainya saya diciduk atau ditangkap jangan di rumah saya ataupun di luar biar saya aja yang mendatangi entah itu Polda Jatim maupun BNN kenapa Seandainya saya ditangkap di rumah, ya kalau ada barang buktinya. Kalau tidak, terus saya negatif dalam artian ketika dites urin atau darah, saya negatif gimana? Terus barang bukti nggak ada, negatif. Terus hasil tesnya negatif. Nah ini kan menjadi manuver. Ya, sedangkan di kampung saya, gudangnya para ulama, gudangnya para kiai. Gitu. Jadi nanti nama saya jelek gara-gara itu. Kalau memang dari BNN, BNN mau karena netizen ya, ini netizen kan mencurigai saya, saya seorang pemakai, gitu pemakai narkoba atau sejenisnya, boleh surati saya, ya gak usah datangin saya, surati saya entah lewat pos atau lewat kurir, harinya apa, jamnya apa. Tanggal berapa Saya akan datang Untuk melakukan tes urin Setelah tes urin Tes darah juga nggak apa-apa Intinya jangan ditangkap saya Di kampung saya atau di rumah saya Atau Di luar Karena ini resiko Ya kalau ada barang bukti, kalau tidak Terus ya kalau saya pemakai Kalau tidak Ya kalau saya positif, kalau tidak Nah ini kan jadi manuver Gitu Malam, Ayah. Mending saya yang datang. Mending saya yang mendatangi kantornya BNN. Kantornya di mana? Jalan apa? Kalau di Kota Batu, Kota Batunya mana? Kalau di Kota Malang, di daerah mana? Kalau di Jawa Timur, Jawa. hashtag dari sebuah netizen: BNN Kota Malang, BNN Kota Batu, Polda Jatim, BNN Nasional, BNN Indonesia. Apa mungkin seorang netizen Mungkin senang Jika saya berurusan dengan hukum Mungkin senang ya netizen ya. Apa? Dasarnya apa? Kok kalian mencurigai saya Seorang pemakai Dasarnya apa? Yang pertama itu kan harus dasarnya Dari gaya saya Atau tampilan saya Atau apa? kedua Karena ini sangat trending banget di mana mana di sosmed uh, takar ratu bidadari apa mengeteks uh, bnn mengetek uh, polda jati mengetek banyak sekali gitu dasarnya apa nah ini kan uh, menjadi poli dan ini bisa uh, membuat apa menjatuhkan nama besar ratu bidadari Mencoreng nama Baik Ratu Pidadari Dan ini sebuah pembun pembunuhan karakter Dari para netizen-netizen yang gak jelas gitu Hashtag BNN Apa hubungannya saya dengan BNN? Hashtag Polda Jatim Apa hubungannya saya dengan Polda Jatim Apakah saya terg tergolong atau kategori menyalai hukum? Atau saya... Memakai obat-obat terlarang Atau apa Ini kan harus dibuktikan Apakah ada saksinya Apakah ada barang buktinya Oke, gak ada saksi, gak masalah Oke, gak ada barang bukti, gak masalah Seandainya saya dites Ngetes urin, tes darah Kalau seandainya negatif Nah ini kan Menjadi bumerang Bumerang bagi yang Hashtag-hashtag ini tadi Nah ini membahayakan Ya saya siap kok Selama BNN mengundang saya secara baik-baik Menyurati loh ya Tidak menangkap di tempat Saya kirimin aja saya surat Selama itu memang resmi Dari BNN Badan Narkotika Nasional Saya akan datang Untuk melakukan tes urin Maupun tes darah itu saja salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang itulah sejuta umat Mungkin netizen ini curiga saya pemakai itu mungkin karena saya betah melek ya karena saya jarang tidur Dan Bahkan saya tiga hari nggak tidur tiga hari tiga malam nggak tidur loh saya kuat ya mungkin itu Ya kan saya ini ya selain saya seorang spiritual saya seorang supranatural atau dukun kondang idola sejuta umat ya saya memang jarang tidur gitu Nah kenapa kok saya jarang tidur ya karena saya minum eh, kopi lelet amongrogo gitu loh nah, Dan saya seorang pengusaha kopi saya punya produk kopi lelet Amorogo itu kopinya murni bahkan disangrai aja pakai kayu jati Tadi ini trending banget ada yang hashtag Polda Jatim pada narkotika BNN Indonesia dan lain-lain itu -lain. parah ini. Aku ini jualan kopi guys bukan jualan sabu. Saya pertama itu karena saya jangan digrebek dipanggil aja saya datang kok lain ngapain grebek kalau digrebek ya malah ngelawan saya. Dipanggil dikasih surat entah Polres entah Polsek entah Polda kasih saya surat. Saya akan datang jam berapa, hari apa, tanggal berapa, tanpa harus grebek-grebek saya, gitu loh. Itu. Saya sipil, saya masyarakat, jangan ditakut-takutin, gitu loh. Dan di sini saya jualan kopi, dan kopi ini tidak ngeracunin masyarakat, dan saya jual, saya menjual kopi. Kalau saya ini sipil, saya masyarakat, dan saya berjualan untuk mencari nafkah, bukan untuk nipu orang gitu loh kok di sini dipermasalahkan masalah orang jualan kopi kok dipermasalahkan nggak gitu loh dukun lah dukun memang saya merasakan masyarakat emang saya merugikan masyarakat saya menipu masyarakat atau saya mencabuli masyarakat saya tidak perlu kalau saya bermasalah dengan hukum saya mau lari kemana sedangkan saya ini udah viral sudah banyak orang kenal saya saya enggak mau Bermacam-macam dengan hukum Saya kemelitar Banyak orang yang tahu saya Saya bermain ke Surabaya Ke Jogja, ke Jakarta Orang pada Apa, manggil saya Ratu Bidadari, Ratu Bidadari Kalau seandainya saya bermasalah Sama hukum, kalau mau jadi buronan mau burunan kemana Sedangkan seluruh Indonesia Hampir mayoritas Orang Indonesia tahu saya Tahu Ratu Bidadari, kayak enggak usah saya digerebek. Kalau digerebek otomatis saya malah melawan karena saya merasa tidak apa ya, tidak melawan hukum, tidak menyalahi hukum dan saya juga bukan maling, saya juga bukan apa? teroris gitu loh. Ngapain saya digerebek sedangkan saya dipanggil aja saya datang kok. Pokoknya di ini saya kalau ditelepon saya enggak mau, disurat, surat datang apa datang dari saya saya baca oh ya ini dari polres oke okay, saya datang kalau mau menjelaskan permasalahan ini ini saya ini kopi saya jualan kopi apa saya harus jualan sabu-sabu apa saya harus jualan miras kalau saya nggak boleh jualan kopi lah ini kopi-kopi nggak ada sabu-sabunya kok dipermasalahkan jangan mempersulit rakyat jangan mem mempersulit sipil saya ini sipil saya butuh dilindungi saya butuh disupport dan didukung jangan ditakut-takutin yang mau digrebek yang mau revisi undang-undang ya apa gitu apa gini aja kamu carikan saya kerjaan